Selamat datang di channel Aldi Sadut Subscribe channelnya Aldi Sadut Selamat menonton Enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys bertemu lagi di channel saya Aldi Sadut Di video kali ini saya akan menunjukkan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 Oke okay, kita lang langsung saja kita buka aplikasi tiktoknya guys Ini dia aplikasi tiktoknya guys Nah seperti ini Kalian klik yang RT kuning Nah saldo saya 10.448 ya guys jika kalian ingin menarik saldonya guys, kalian klik saja tarik saldo Nah, disini kan minimal penarikannya itu 10.000, 20.000, 30.000, dan 50.000 Karena disini saya ada 10.000, jadi saya pilih yang 10.000 guys Oke, kita klik saja tarik saldo. Nah, di sini kita su masukkan akun Dana kita ya, guys. Di sini karena saya sudah mempunyai akun Dananya sudah diverifikasi oleh sudah maksudnya sudah digabungkan loh, sama aplikasi TikTok makanya saya langsung saja tarik uangnya sekarang. Nah, konfirmasi untuk penarikan uang. Nah, penarikan uang sedang berlangsung. Kita kembali lagi, guys. Ini sedang nah, saldonya berkurang ya, guys, menjadi 448. Nah, ini buktinya, guys berhasil top up saldo Rp10.000 dari tiktok lihat kita klik kita masuk aplikasi dana dulu ya guys ini dia guys bukti pembayaran dari tiktoknya guys saya berhasil baru-baru saja transfer ke aplikasi dana guys dan aplikasi tiktok itu terbukti membayar guys ini dia bukti pembayarannya guys Oke buat kalian yang cuma nonton-nonton video doang guys mendingan kalian nonton tiktok lah mudah-mudahan kalau kalian rajin nonton tiktoknya guys kalian juga akan menghasilkannya akan lebih besar lagi guys karena di sini saya saya mah kurang rajin ya guys maksudnya jaranglah nonton-nonton tiktoknya cuma kalau lagi bosan aja tapi untuk kalian nih yang suka nonton-nonton video ala yang kayak gitu Mending kalian nontonlah yang ada penghasilannya ya guys. di sini saya juga baru ya guys menggunakan aplikasi TikTok. kita kembali dulu guys. saldo nya sudah bertambah ya guys. kita kembali dulu. kita buka dulu aplikasi TikTok. nah saldonya berkurang ya guys jadi 448. Di sini tugasnya cuma nonton video doang guys ya. Kalian bisa dibayar dan buat undang teman juga kalian dibayar 700 eh, maksudnya 7000 ya guys. Satu kali undang teman kalian dapatkan 7000. Oke okay guys mungkin segitu aja tutorial kali ini dan buat kalian yang belum subscribe channel ini klik tombol subscribenya ya guys dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya Oke okay, saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, saya anggap kalian sudah mengklik tombol subscribe-nya ya, guys. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengklik tombol subscribenya ya, guys. Karena subscribe itu gratis ya, guys. Gak ada ruginya kalian mengklik tombol subscribenya guys. Oke, saya Aldi Sadut. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.